Nah, lagi senam pagi senang sore senang sore, ngobrol <laughs> oh, sudah gencar sekarang mono kayak erengking erengking hitam sudah gencar